Ya kalau kita lihat life cycle, ya orang baru lulus biasanya dia happy-happy, yeah. ya kan, hmm. nah, after itu dia beli mobil, hmm. kemudian dia yeah, beli dia rumah, after dia beli rumah ya yeah, dia investasi. Kerja para employee kalau dia sudah melunasin yeah. uh, KPR pertamanya, tentu dia punya kelebihan dana bisa untuk mencoba menambah kekayaannya dengan melakukan Uh, investasi exactly. properti, kalau sekarang kan gak berani kan semua pebisnis sekarang bikin produk beli sekarang bayar kemudian pay kan yeah. apa pay later gitu pay, yes. uh, itu kan sama, <laughs> itu kan yeah, sebelon kan, sekarang. karena ya, perbankan sama. gak bisa nangkep itu Hai sobat Roma21, back again to youtube channel rumah 21 with me Nara dan kali ini kita akan bahas seputaran KPR, dan yang lain-lainnya tentunya dengan Brodeye. Brodeye ya, Pak ya, Sehat-sehat. Salam, Salam properti. Apa topiknya anak-anak oh, ini? Kamu mau apa ya? Wah, kalau kita kayak bahas gini, apa ini, gini, Kalau kayak gini seneng banget karena aku akan deliver pertanyaan-pertanyaan <laughs> dari para komentar dari dari kita, subscriber kita. Dari subscriber. Apa kita yang banyak tentu. ditanyain tuh? Nah, ini ternyata sekarang sudah mulai melek investasi, sudah melek dengan properti ya. Oh, oke. Okay. Jadi pertanyaannya Uh, mau bicara properti supaya alat investasi yes gitu kan <laughs> jadi sudah pada melek jadi mau nanya nih bro kalau udah punya KPR iya iya yeah, iya yeah, terus yeah. sekarang mau beli lagi nih mau beli lagi tapi dalam rangka investasi untuk mungkin nanti sebaiknya uh. mau beli uh, properti ini untuk investasi ini sebaiknya dengan cara apa dong bro kan kita tahu tadi ya ada beberapa cara nih kapasah yeah. atau Program yang ditawarin developer gimana tuh bro? Ya, yeah. jadi kalau kita pan banyak bicara uh, first buyer, ya yeah. first buyer itu biasanya lima tahun kerja dia beli rumah, mm -hmm. ya dia kan saving dulu untuk DP, untuk DP. kemudian beli rumah, dan kemudian perjalanan waktu dia lunasi kan, mm. nah, lunasi kadang-kadang mm. uh, dia mau investasi. Nah sebenarnya kan kalau mau beli properti itu kan bisa pakai KPR, bisa pakai cash, yang kita bahas bisa cash tahap Tapi untuk para pekerja, para employee kalau dia sudah melunasin yeah. uh, KPR pertamanya Tentu dia punya kelebihan dana bisa untuk mencoba menambah kekayaannya dengan melakukan uh, investasi properti Pilihannya ya pasti dia akan uh, mengajukan KPR, KPR lagi, ya, tapi sebaiknya membeli rumah keduanya itu setelah KPR pertamanya itu Jadi, uh, selesai, gitulah. Selesai. Gitu selesai. Kalau selesai ini yang tadi Bro bilang dilunasi, gitu ya? ya. Kan sekarang kalau KPR pelunasan ada penalti Bro. Apa nggak hitung-hitungannya nggak cuan itu? Apa masih cuan Bro? Kan penalti kan ya? Kalau ada pelunasan dipercepat gitu ya Bro? Iya. Nah ini maksudnya gini, kan dia KPR pertama kemudian Uh, uh, sudah selesai beli rumah properti kedua kan, nah diajukannya KPR. Nah tadi pertanyaanmu kalau untuk investasi ya beli rumah kedua itu untuk investasi kan tujuannya kan uh, properti itu kalau kita beli lima tahun lah tiga sampai lima tahun tuh pik-pik kenaikannya, jadi oh, bisa dilepas lagi 10. ya bisa 10. dilepas 10. lagi ya kalau kalau untuk dimiliki kan dia tahan terus kan ya, ya kan. Uh, harganya akan naik di satu titik dia akan kenaikannya mungkin mendekati angka inflasi, lah. tapi kalau dia uh, beli baru dan di, di satu kawasan yang lagi dibangun uh, dia kenaikannya jauh uh, jauh lebih tinggi hmm. dari uh, interest bank maupun inflasi ya. Uh, jadi uh, automatically kalau beli apa namanya properti kedua itu tetap KPR, hmm, tetap tapi KPR. Tapi yang diberikan uh, kolateralnya atau rumahnya jangan rumah yang baru dibeli. Jadi dengan kasih rumah yang sudah dimiliki tadi. Oh, sudah dimiliki. Ya, jadi Nara kan oh, udah punya rumah ya. nih udah lunas. Hmm. Dia kan mau beli rumah lagi. Oh, nah, iya ya kan, nah, yang dikasihkan ke bank adalah rumah yang sudah dimiliki, jangan rumah yang yang mau, yang dibeli. mau dibeli. Karena rumah yang akan dibeli ini kan tujuannya untuk investasi kan akan dijual kembali ya benar jadi nah. jangan ya kalau itu kalau ya, yang baru nanti pakai KPR dan itu dijadikan jaminan mm -hmm. kan kalau KPR dilunasi kan ya, itu tadi kena penalti, penalti. dan oh. banyak enggak suka kan kalau dilunasi ya, ya, kan ya. ya. Nah, jadi tetap namanya itu refinancing oh, uh, yes. ada jadi beberapa penalti. bank yang menyebut Uh, multiguna. Yes. Tapi Istilah kalau bahasa kerennya sebenarnya nih. itu mortgage ya. Mm -hmm. ya kredit yang berbasis uh, properti gitu. Refinancing. refinancing. Nah, Istilah baru nih sobat Roma 21 <laughs> dengan refinancing, refinancing atau uh, multi multiguna ya kan? Menjaminkan dengan agunan yang sudah dimiliki gitu sudah ya, bro, biliki, ya. dimiliki gitu loh. loh. tapi bukannya sekarang apa? Lebih mahal ya rate-nya? Aku sih dengar-dengar harusnya dengan beli atau kita jamin kembali itu ratnya oh. beda ya, bro? Bunganya lebih mahal ya? mahal. <laughs> refinancing waktu bro untuk gimana sih ini? Iya, untuk investasi, <laughs> <nih>. <laughs> tapi bunganya Ia, lho, iya, lah, iya, bro, iya. Jadi iya. ada ada ada uh, saya selalu mengatakan uh, perbankan tuh kadang agak aneh membedakan uh -huh. uh, KPR dengan refinancing dengan take over itu bunganya berbeda. Iya, beda -beda. Dia menganggap Resikonya berbeda. Iya. padahal iya. resikonya kalau saya ngasih kredit ke mortgage ke nara, mm -mm. kan resikonya kan saya lihat debiturnya kan. Bukan. Oh ini pegawai oh, iya, iya. BUMN mm. atau pegawai perusahaan TPK, mm -mm. Perol gitu. Dan harusnya resikonya sama. Sama ya. Eh, makanya ya. saya selalu menggagas seharusnya kita punya suku bunga satu untuk mortgage gitu loh. Wow. Murkir, jadi, mau mau mortgage itu mau dipakai untuk beli untuk, rumah, mau untuk take over, mau untuk refinancing, atau untuk kebutuhan yang lain? Ya, harusnya untuk nasabah yang sama, kan? Sama. Bunganya sama, sama. bener nggak yang, yang penting berdasarkan memang properti gitu ya, Bu. Iya, ya? jadi misalnya gini: hmm. saya kasih ilustrasi, itu uh, darat datang ke saya nih, eh, hmm. uh, bunga muskian. Oke. Okay. Terus besoknya datang lagi, Pak ya. saya nggak jadi minta KPR, eh, jadinya uh, saya mau minta take over aja, ya. oh bunganya beda lagi. <laughs> Udah pusing duluan sama bunga. <laughs> uh, dua hari bro. lagi datang lagi, oh Pak saya nggak jadi take over, <tuk> saya mau minta refinancing aja, uh -uh. bunganya ya, beda, beda lagi. Gimana bisa satu orang yang sama ya. minta kredit konsumtif dengan basis properti bunganya, bunganya beda -beda. sama? Hmm. Nah, Ya kan, karena bank itu kadang melihat basisnya, basisnya itu di portofolio dia hmm. refinancing kata-kala NPA-nya lebih tinggi dari PAPR. Hmm. Nah, tapi kalau si customer ini uh, minta kredit untuk beli rumah, memberikan kolateral rumah existingnya, harusnya kan nggak ada problem dong, karena memang tujuannya investasi gitu loh. Ya, kalau kita lihat life cycle, ya orang baru lulus biasanya dia happy-happy. Ya. ya kan? Hmm. Nah, after itu dia beli mobil. Hmm. Kemudian dia ya, beli rumah. After dia beli rumah, ya, ya. dia investasi. Malang investasi. Life cycle begitu ya? Iya. Ya? Nah, saya pernah men kenapa risikonya lebih tinggi? Saya bilang, sehingga harus diberi bunga yang lebih tinggi. Hmm. Kalau narah nah ini misalkan, Uh, pegawai satu perusahaan besar, ya kan umur 25 minta KPR, umur 35 KPRnya dilunasi uh -huh. atau 40, okay. terus min minta lagi kredit refinancing dengan properti yang ada oh, ya, untuk itu. membeli rumah, uh -huh. silakan bang mensyaratkan bukti pembelian rumahnya Kenapa harus dianggap risikonya lebih tinggi? Kenapa harus dianggap bunganya lebih tinggi? Itu kan konstruksi berpikir yang nggak pas menurut saya. Iya wow. kan, kalau dia sudah kerjanya lebih lama, sudah punya aset yang sudah lebih dilunasi, main, ya? gajinya sudah lebih tinggi, ya risikonya kan harusnya lebih kecil kan? Ya, harusnya. harusnya lebih murah. Ya. Tapi saya mengandalkan itu harusnya bunganya samain aja dengan KPR. Saya pernah ada satu bank yang datang ke saya, saya terkejut gitu loh dia bikin produk market bunganya sama oh, okay. mau untuk beli rumah, mau refinancing, mau take, take over offer, bunganya, bunganya sama. sama, bahkan untuk yang lain pun bunganya sama karena kan sebenarnya bunga itu based on profile Profil dari customernya, customer. bukan barang yang dibiayai gitu loh okay. nah ini yang nanti ke depan, itu kalau kalau bisa konstruksinya bisa bisa parademnya dirubah itu mungkin kredit uh, kredit mortgage-nya perbankan akan lebih-lebih uh, ya, kencang, kencang lagi menurut saya kalau uh, seorang yang employee sudah berumur 40-45 berinvestasi properti ya normal aja nggak ada resikonya nggak makan naik gitu loh karena propertinya udah jadi dua oh, gitu loh udah jadi dua. bener ya propertinya dua yeah. ya kan makanya nah, geng kita bicara mengenai uh, Omnibus Land ya. Omnibus Land itu uh, saya pernah di satu podcast mengatakan bank itu harusnya narah ini kita udah tahu nih profilingnya gue kasih limit deh sekian hmm, yes, kayak ya kayak kan kayak misalkan 2 miliar. miliar ya silahkan mau, mau digunakan untuk apa, untuk untuk apa aja, apa miliar aja. Miliar harusnya ya, bunganya ya. sama Risikonya kan ke, ke orang, ke ya kasusnya. after dia limitnya turun di topping lagi harusnya enggak apa-apa hmm. Ya kan, ya kan, pasti dalam perjalanan dia income nya kan juga naik. naik gitu loh ya. Orang kalau mau beli properti itu kan ada, ada life cycle nya kan yes. Ya kan, kalau dulu, kalau saya dulu selalu bicara Kalau dia belum, belum bisa beli mobil, beli rumah Kalau untuk rekreasi atau untuk happy-happy ya, itu kita kasih ya. KTA oke okay. ya, tanpa koletra karena dia nggak punya aset ya. kan hmm. gitu loh kalau ya. sekarang Bang nggak berani kan semua pebisnis sekarang bikin produk beli sekarang bayar kemudian, bayar kemudian. kan apa pay letter gitu Bay kan. Yes. Eh, itu kan sama <laughs> itu juga kan kan, sebelum kan karena ya, perbankan nggak bisa nangkep itu gitu ya. loh harusnya dia main kecil-kecil hmm. after dia sudah Uh, Tiga empat tahun, Sudir. ya. Pasti dia butuh uh, kendaraan. kendaraan, tapi mungkin kalau di kota besar, kalaupun enggak pakai kendaraan, karena mungkin uh, apa Sudir namanya, trans transportasi, transportasi umum, satu satu dia saat bagus, dia bisa beli properti. Setelah ya. beli properti selesai, ya, dia uh, investasi. investasi ingin mengembangkan kekayaannya, itu loh. Nah, setelah umur empat puluh tahun ke atas dia perlu KTA lagi untuk? Eh, karena kan dia apa namanya untuk kecil-kecil kalau kasih kasih asetnya kan terlalu, terlalu besar gede ya, ya kan ya. jadi kalau Nara sudah umur 40-45, hmm. apa yang Nara rasakan? ah oh, saya belum berumur di situ jadi saya nggak tahu dia ya, ya, kalau udah umur 40 ke atas sudah nggak merasa seger lagi nggak merasa cantik lagi oh iya ah, berarti Kayak akan, lar akan lari akan lari ke klinik klinik kecantikan yeah, yeah, nah yeah, itu yeah. bisa dipertaruhkan ya. ah, gampang bisa dibiayai dengan Kredit tanpa agunan daripada peleter, atau mau bikin menikahkan anaknya, atau membantu liburan, dan sebagainya itu kalau jumlah jumlah kecil itu di over dengan KTA, tapi kan perbankan kan ilmunya Pokoknya kasih KTA asal perol, nah, itu sih anak TK juga tahu pasti, pasti aman lah <laughs> gitu loh, iya yeah, kan? Yeah, yeah, nah ini yeah, belum yeah. berani keberanian ke situ, oh, tapi yeah. kita pernah ada kredit pendidikan aja juga Di Indonesia nggak jalan, sebenarnya nah. kan bisa kasih kredit KTA untuk pendidikan tapi yang kita kasih loan orang tuanya, Barang itu kan, kan bisa juga Wah, gitu. Enggak cuma properti Jadi ada ya. mortgage ada refinancing yes. untuk investasi Mereka juga investasi. itu namanya juga ya. market nah, jadi, itu, jadi pertanyaannya tadi kalau mau beli rumah untuk investasi nggak ada salahnya dengan KPR KPR. Ratenya sama nih bro ratenya sama supaya menarik iya, ya dong. nama investasi kan kosnya rendah ya. cuannya gede Cuan kan? harus gede <laughs> nah itu yang kita harapin ya, kasih ya. aset yang sudah nggak terbebani hutang supaya kan lucu kan perbankan itu kalau ngasih KPR, mm -mm. mau dilunasin nggak suka? Iya dong, karena penaltinya aku dengar ada yang gede. 5% persen, ada delapan persen. Itu kan gede banget. Pada sebenarnya, penalti itu sebenarnya bukan seperti itu. Aku nggak tahu kenapa bisa bergeser. Hmm. Penalti itu dikenakan pada saat periode fix, gitu loh. Oke, okay, plotting kalau mau dilunasi ya. Gak apa-apa, gak perlu penalti. Kenapa mesti di penalti? Kalau pada saat periode fix, perbankan itu kan udah me, me, melengkan KPR-nya dengan sumber dana yang fix juga. Oh, okay. Nah, okay. kalau ada dia dilunasi, temen. dia juga harus lunasi ke ke misalkan dia pinjam, yeah. itu kan ada penalti. Karena hmm. uh, mem, mem, mem, mem, apa, melunasi, melunasi sebelum Eh, waktu, biaya penyediaan dana lah istilahnya, tapi kalau udah setelah after masa, floating, setelah masa kan fix, bunganya ya? udah bunga normal, kenapa ha. mesti dikasih penalti, itu as saya nggak paham itu sampai sekarang wah saya lagi nggak <laughs> paham, jadi harusnya yang sudah <laughs> melewati masa fix atau floating gitu ya namanya penalti itu kalau masa fix, fix. dilunasi, ya. itu dikenai penalti, hmm. karena dia dapat bunga fix, ya. fix itu artinya, jadi, artinya pasti. market Bunganya berkejola, bunga kita tetap. Hmm, nah ya, itu kan ada kosnya. Gitu. Tapi kalau udah floating, nah, tapi ya, karena nggak ngerti, kadangnya perbankannya berpikir waktu fi kan saya rugi. <laughs> uh, kalau di Lodasi, di ya, eh, saya bilang gimana caranya kalau berpikir seperti itu selama masa fi kalau dia macet kan kamu lebih rugi lagi gitu loh. Iya. Jadi apa, dia seolah-olah kan? iya. merasakan bahwa gua kerjain dulu ambil untung belakangan <laughs> tapi kan siapa yang bisa jamin siapa itu iya, bagus terus tahu. satu dia nggak bisa saya terima memutuskan pricing dengan kondisi rugi itu nggak bisa gitu loh nggak profesional gitu loh tapi kalau emak promosi oke okay lah ya nah, itu mungkin yang nggak tahu harusnya menurut saya ya penalti kredit itu Hanya selama pada saat trader fix, fix after floating ya udah dia kan udah fix ya kita udah uh, funding funding pricingnya sudah dapat, parsinya udah dapat, udah Gak di floating-nya udah gitu loh. Gitu. Ini sangat menyayat sekali ya. Jadi sobat Roma 21 <laughs> dapat tips and trick juga. Jangan lupa kalian <laughs> Ketentuan penaltinya setelah sampai atau enggak gitu ya, ya, bener, ya? Tempo ya hari kan kita bahas fair. juga bank floatingnya tinggi banget Ya, ya. Bener, bener. Itu juga mesti kita kritisi, gak ya, bisa betul. Karena banknya dalilnya kan udah, udah disetujui dari. di perjanjian kredit ya Udah disetujui bukan berarti floatingnya bisa seenaknya sendiri. sendiri kan gitu kan Ini kayaknya kita harus bahas ulang nih soalnya <laughs> Karena Sobat Romo Dasa pasti sangat penasaran nah, okay. Jadi back to laptop lagi Uh, Brodeye bahwa tadi ya, nggak ada salahnya untuk pembelian properti untuk investasi itu dengan KPR juga yang kita harapin Tentunya ratenya juga sama. sama, mau buat beli, mau buat take over, re re Refinancing apa yeah. ya profilnya gitu ya, bro? Ya, iya, yeah, iya, yeah, yeah. sangat tercerahkan sekali. Kita. Apalagi kalau udah, udah nasabah, nasabahnya dia, masalahnya lagi ya, oh, maksudnya kejam banget sih. Ke <laughs> Jangan kejam kejam lah, <laughs> dunia ini, nah. Jadi sobat roma 21 nantikan bahasan-bahasan kita yang tentunya tidak kejam-kejam untuk sobat roma 21 tentunya bersama saya Nara dan juga Bro Gitu ya Bro ya. Jangan lupa untuk tetap komen, like, subscribe dan nyalakan notifikasinya. Nyalakan notifikasinya. Thank you banget ya Bro Salam, Salam properti.